Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lover, Lover Serta Lestil lovers Dimanapun kalian ready Selamat malam selamat berjumpa Dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV Yang akan terus mengabarkan kabar baik Kabar menarik dan pastinya Kabar bahagia seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kita ke momen spesial yang disuguhkan oleh Papa Bilar melalui akun Instagram pribadinya persahabat ya saat Papa Bilar ini lagi main pukul-pukulan ya persahabat ya. Dan tentu Papa Bilar ini kalah dari Bunda Lesti. Papa Bilar terjatuh ya persahabat ya dan masuk ke empang. Aduh bikin ngakak banget ya. Keseruan, kelucuan, kekiutan pokoknya disuguhkan oleh pasangan gestrek ini lesti dan rizky Bilar yang selalu bikin bahagia masya allah mudah-mudahan persahabat idola kita ini selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan rumah tangganya langgeng amin dan di sini persahabat ya tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan ada komentar dari rudi salim persahabat ya ini salim pun ikut menanggapi postingan papa Bilar ini dengan emot ketawa ngakak tuh persahabat ya dan kita lihat juga Roy Ricardo pun ikut menanggapi memberikan emot ketawa juga bersahabat ya dan ada sebuah kalimat kacok katanya tuh aduh memang luar biasa banget jadi Allah kita bikin happy Mudah-mudahan Leslar selalu memberikan kejutan spesial untuk warga konoha amin Dan selanjutnya bersahabat kita simak juga ini ada momen spesial banget ya BBL, Buda Leslie, dan Bibi Indi, aduh Ini masih tentunya tiga kembar Persahabatnya, mudah-mudahan Keluarga Leslar, Lesti Juga persahabatnya, terus. DJ Anjur Semoga selalu sehat Diberikan, tentunya kebahagiaan Selalu, amin Dan kita simak juga di kalimat komentar Banyak sekali tanggapan Dan respon yang diberikan salah satunya Dari akun idesdance4930 Mengatakan mirip wajahnya, sama ketawa, lebarnya, sampai kacamata juga samaan katanya tuh, Masya Allah banget ya BBL, apalagi bikin salvok banget sangat menggemaskan dan selanjutnya juga bersahabat, ada info penting banget warga konohan dari akun Leslar Entertainment aku di laman akun Instagram Leslar Entertainment 25 menit yang lalu, ini mengunggah foto Papa Bilar yang sedang boncengin Bunda Lesti dan Abang L naik motor dan ada sebuah tentunya info yang kita dapatkan Saksikan Keseruan keluarga Leslar Liburan di Cianjur Senin 9 Mei Tepatnya hari ini dia ya, Sampai hari Sabtu nanti tanggal 14 Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat Di channel Youtube Leslar Entertainment Wow, kejutan nih ya Satu minggu full Kita akan tentunya disuguhkan Spesial keseruan keluarga Leslar Liburan di Cianjur Kita simak juga di kalimat caption info yang dituliskan Ayo ikut keseruan keluarga Leslar Yang lagi liburan di Cianjur nih Pantengin Lebaran Leslar di Youtube Senin tanggal 9 Mei Sampai Sabtu 14 Mei 2022 jam 4 sore Wow, selalu ditunggu ya episode-episode selanjutnya Asik banget nih Udah ada schedule-nya Mulai hari ini, hari Senin tanggal 9 Mei sampai tanggal 14 hari Sabtu Wow, satu minggu full kita akan disuguhkan keseruan keluarga Leslar Liburan di Cianjur Dan selanjutnya juga bersahabat ada info untuk kita semua dari Indosiar Makin gak sabar banget ya, kembali Indosiar Baru saja menginfokan soal acara Dangdut Akademi 5 yang akan disiarkan secara langsung persahabat ya di Indosiar hari Senin tanggal 6 Juni Bersahabat ya kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar apakah kalian sudah siap menyambut bintang dangdut baru yang akan segera lahir di The Academy 5 nanti? Wow pastinya warga konoha gak sabar banget menantikan penampilan idola kesayangan Bunda Lesti yang akan menjadi juri di acara tersebut. Semoga Lesti selalu mempersembahkan penampilan yang selalu luar biasa. Doakan juga semoga Papa Bilar bisa hadir dan bisa menjadi host di acara dangdut Academy 5. Dan persahabatnya kita juga masih menunggu kejutan hingga judulkan vitamin terbaru di malam hari ini. Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh